Mana nih yang kemarin bilang free fire game burik cuy Garena kasih ya paham Pernas, panas. Kipa, kipa. Terebel, <tik> <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Mulai dari penyebab maintenance, big update hay terbaru sampai dengan event gratisan terbaru dan lain-lain. Oke. Okay. Yang pertama ada info maintenance atau big update OB31. Menurut info yang gue dapat dari beberapa website resmi Garena Free Fire baik server luar maupun Indo, menginfokan bahwa maintenance selanjutnya akan tiba pada tanggal 30 November 2021 dan biasanya maintenance ini dimulai dari antara jam 10 atau 11 siang dan berakhir paling lama sekitar jam 7 malam. Yang kedua, ada trailer WhatsApp Free Fire. free fire Oke sekarang mari kita bahas beberapa update terbaru sesuai yang terlansir pada trailer barusan yang pertama ada plan bermuda yang dimana plan bermuda ini hadir dalam bentuk event money Hash part 2 selain beberapa info yang pernah gua share kepada kalian pada video sebelumnya seputar event money has tentunya ada pun beberapa info lanjut dari event money has ini yang pertama ada kalender event plan bermuda seperti yang kita lihat saat ini nih nantinya akan hadir banyak sekali event dan hadiah-hadiah keren yang bisa kalian dapatkan dengan gratis yang pertama ada event plan bermuda Red and run yang dimana pada event ini kalian diharuskan untuk menyelesaikan beberapa misi yang ada untuk mendapatkan token gold money has Yang dimana nantinya token tersebut bisa kalian tukarkan dengan set bundle money Hash versi cewek dan beberapa hadiah bonusan Untuk bagaimana tampilan dari set bundlenya, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini sedangkan untuk set bundle versi cowoknya ini biasanya rilis pada web event atau pada laki royal. selain kalian bisa mendapatkan token gold money hash ini pada event mission kalian juga bisa mendapatkan tokennya pada event login dan after match drop yang berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 14 Desember dan event plan bermuda red and run ini juga akan hadir atau berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 Desember yang kedua ada event let's plan again web event yang dimana pada web event ini kalian diharuskan menyelesaikan beberapa misi terus mengumpulkan token dan mencapai milestone tertentu untuk membuka hadiahnya dengan begitu kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah eksklusif seperti tas atau backpack dan beberapa hadiah bonusan yang ada di sana dan event ini akan berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 Desember yang ketiga ada event collect banknotes Yang dimana pada event ini kalian diharuskan menyelesaikan misi harian dengan hadiahnya adalah token berbentuk uang Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 14 Desember Yang keempat ada play get LCDV surfboard Yang dimana pada event ini cukup dengan kalian menyelesaikan event misi bermain sebanyak yang dicantumkan pada event misi tersebut Kalian sudah bisa mendapatkan skin surboard dengan cuma-cuma atau gratis. Dan event ini akan berlangsung pada tanggal 11 saja. Yang kelima ada get LCDP Sport Car. Kalau soal event ini kebanyakan di Free Fire server luar dirilis pada event mission berhadiah. Sedangkan kalau di Free Fire server Indo biasanya dirilis pada event top up berhadiah cuy. Tapi semoga saja dirilis pada event mission aja kali ya. Karena kasihan gitu kalau pemain atau player yang nggak punya uang buat top up gitu kan kasihan. Yang keenam ada terbukanya mode money hash Yang ketujuh ada event Buya runi Yang dimana pada event ini cukup dengan kalian menyelesaikan misi-misi yang ada Kalian sudah bisa mendapatkan pin eksklusif money hash dan beberapa hadiah bonusan Kemungkinan untuk di server Indo untuk hadiah dan tanggalnya akan sama atau sedikit berbeda dengan kalender yang ini Yang kedelapan ada loading screen login to game Free Fire Special Money Hash um, Bau-bau skin senjata baru nih cuy Yang pertama ada skin dari senjata woodpecker, terus Vector, terus skin pistol, dan skin dari senjata uzi Yang dimana tentunya memiliki tema Money has. Dan kabarnya skin skin senjata ini akan hadir pada web event berhadiah skin senjata dan pada weapon royal. Yang kesembilan ada dua emote terbaru. Yang pertama ada emot Manitaro. Tetapi sayangnya untuk emot yang kedua atau emote Endes Bullet Untuk saat ini belum ada info lanjut kayak gimana tampilan dari emotnya ini cuy Jadi untuk saat ini hanya berbentuk foto saja sih Tetapi kalau kita perhatikan untuk ikon dari emot ini tuh Seperti seseorang yang memegang senjata di balik dinding atau benteng perlindungan gitu ya Kayaknya bakalan keren banget sih ini emote nih Yang ketiga ada titel atau rank baru jadi nantinya akan hadir tier atau rank baru master sedangkan tier master yang warna merah seperti biasa nantinya akan menjadi atau diubah namanya menjadi rank heroic yang keempat ada skin terbaru dari kereta luncur atau skywing kalau nggak salah dan ada juga skin tas atau backpack terbaru selain nantinya kalian bisa mendapatkan skin kereta luncur ini Kalian juga akan mendapatkan hadiah bonusan berupa animasi baru Terus untuk desain tampilan dari skin tas atau backpacknya ini keren banget cuy Gila Unik sih ini unik unik unik Yang dimana skin tas atau backpack ini memiliki bentuk seperti atau mirip banget sama pet babon Ya emang pet babon sih Yang sedang memegang senjata shotgun inkubator Yang kelima Ada pembaruan atau penyesuaian pada dua tempat atau daerah di map bermuda Yang pertama ada di daerah akademi Yang dimana pada bagian tangga menuju ke lantai 3 dari rumah besar akademi ini Ditutup oleh beberapa kotak kayu dan papan kayu jadi kalian hanya bisa masuk ke dalamnya melalui celah atau cendela yang berada di atas atau atap menggunakan seluncuran um, Bakalan banyak yang ngendok di atas sini nih kayaknya nih cuy Sedangkan untuk penyesuaian di daerah mil ada di sektor kiri daerah mil Yang dimana Garena menambahkan turunan baru pada bagian yang ditandai atau diselektor Yang keenam ada penyesuaian animasi panci Jadi untuk animasi dan penggunaan senjata panci telah diperbarui atau disesuaikan Dan kabarnya kalian bisa menyerang musuh menggunakan bagian atas atau bawah dari senjata panci ini cuy Yang ketujuh Ada fitur friendly alias dengan hadirnya fitur friend alias ini, kalian bisa menamai teman game kalian atau mengubah nama teman game kalian dengan nama sesuka hati kalian. Agak riuh ya? <tik> Yang ke 8 ada pembaruan pada fitur mata elang atau lihat bebas. Jadi nantinya kalian bisa mengatur free looks, eject, sprint, dan drive mau kalian on atau off kan? untuk memudahkan kalian melihat sekitar saat kalian menggunakan parasut, berlari dan di dalam kendaraan. Yang kesembilan, ada fitur spectator chat dan presis aim in custom room. Dengan adanya fitur baru ini, kalian yang menjadi spectator pada sebuah custom room bisa saling mengobrol melalui kolom chat di sebelah kiri bawah. Dan juga kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan presis aim-nya. yang kesepuluh ada pulau tunggu baru yang dimana pada pulau tunggu ini memiliki tema musim salju pulau tunggu ini seperti berada di halaman depan sebuah rumah besar gitu dan terdapat TV di bagian atas depan yang kemungkinan besar merupakan tempat billboard bedge dan tidak lupa animasi hujan salju yang membuat suasana pulau tunggu ini semakin seru dan keren tentunya yang ke-11 ada info weapon balance yang pertama ada buff dari senjata kar 98k untuk red of fire-nya sebanyak 10% yang kedua ada buff dari senjata mp5 untuk red of fire-nya sebesar 5% sedangkan untuk efektif range-nya di nerf sebanyak minus 3% yang ketiga ada buff dari senjata m60 untuk recoil in machine gun mode sebesar main 30% yang keempat ada buff dari senjata Sekar untuk recoilnya sebesar minus 10%. Yang kelima ada nerf dari senjata UMP untuk recoil time-nya sebesar plus 5%. Sedangkan untuk efektif range-nya nerf sebesar minus 5%. Yang keenam ada nerf dari senjata Thompson untuk efektif range-nya sebesar minus 3%. Dan untuk yang ketujuh ada nerf dari senjata Uzi untuk efektif range-nya sebesar minus 3% Dengan begini kemungkinan besar senjata Sekar dan Kar98k akan menjadi meta baru setelah update besar atau maintenance kali ini Yang ke 12 ada pembaruan pada mode kelas kuat Yang mana kita hanya bisa membawa dua granat atau bom dalam satu ronde yang sama kalau sekarang kan kalian bisa membeli dua granat sendiri Dan kalian juga bisa meminta kepada teman kalian untuk bisa membawa granat lebih dari dua kan Nah dan nantinya ketika kalian sudah membawa dua granat Baik itu kalian beli sendiri ataupun mendapatkannya itu pada lootingan yang ada Dan kalian terus mau mengambil granat yang dikasih teman kalian gitu kan Misalkan kalian meminta granat atau bom gitu kan maka nantinya akan muncul ikon max seperti gambar yang dimana itu merupakan tanda bahwa kalian tidak bisa mengambilnya pada lutingan granat yang dijatuhkan oleh teman kalian. Yang ketiga belas ada item terbaru. Yang pertama ada item vest and ledger yang berfungsi untuk mengurangi damage badan saat terkena hit musuh sebesar 25%. Dan yang kedua ada item helmet tickener yang berfungsi untuk mengurangi damage kepala atau headshot sebesar 36% yang ke-14 ada penambahan cooldown zipline yang fungsinya adalah untuk mengurangi salah klik saat kalian menggunakan zipline yang ke-15 ada optimisasi weapon crate jadi buat weapon crate yang bisa ditukarkan menggunakan token nantinya bisa lebih mudah kalian temui pada fitur atau icon esceng pada armory. yang ke-16 ada pembaruan sistem dari mode lone wolf yang dimana kalian tidak bisa memilih senjata yang sama secara berturut-turut seperti yang kemarin dan setiap dua ronde sekali kalian atau musuh kalian akan bergantian untuk berkesempatan memilih senjata yang ingin digunakan. yang ke-17 ada dua indikator terbaru. Yang pertama ada indikator dari musuh yang terkena flashbang. Dan yang kedua ada indikator atau notifikasi musuh yang terkena knockdown. Yang ke-18 ada Skyboard display in lobby. Jadi kalian bisa memajang atau memperlihatkan Skyboard favorit kalian pada lobby game Free Fire Max. Yang ke-19, ada grafik baru yaitu Grafik Max atau Ultra Extreme atau Ultra HD. Wih, dengan adanya grafik baru ini jadi makin semangat main game epek nih ya kan? Buat yang kemarin bilang Free Fire adalah game burik, Garena kasih paham. Yang ke-20, ada full tampilan dari map baru Alpine. Best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me.